Hai semua, selamat datang kembali di Steve Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang jadwal pertandingan Liga Inggris tanggal 26 sampai 28 April 2023 beserta daftar klasemen sementara, top skor sementara dan top assist sementara sampai pada pekan ke-33. Berikut, Jadwal Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, tanggal 26 April 2023, Wolves versus Crystal Palace, jam 01.30 waktu Indonesia Barat, live di video. Aston Villa versus Fulham, jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di video dan Moji TV. Leeds United versus Leicester City, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris, tanggal 27 April 2023, pekan ke-33. Nottingham Forest versus Brighton Albion, jam 01.30 waktu Indonesia Barat, live di video. West Ham United versus Liverpool, jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, video dan Moji TV. Chelsea versus Brentford, jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, video dan Moji TV. Manchester City versus Arsenal, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, video dan Moji TV. Berikut, jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, tanggal 28 April 2023. Everton versus Newcastle, jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di video, dan Moji TV. Southampton versus Bournemouth, jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di video. Manchester United versus Tottenham Hotspur jam 02:45 waktu Indonesia Barat live di video. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris tahun 2022-2023. Arsenal masih memimpin di puncak klasemen dengan 75 poin dari hasil 32 pertandingan. Di urutan kedua, ada Manchester City dengan koleksi 70 poin dari 30 pertandingan. Di posisi ketiga, ada Newcastle dengan 59 poin dari 31 pertandingan. Manchester United di posisi 4 dengan poin 59 dari 30 pertandingan. Di posisi 11, Chelsea 39 poin dari 31 pertandingan. Posisi 12, Crystal Palace dengan 37 poin. Sedangkan Everton, Nottingham Forest, dan Southampton berada dalam zona degradasi. Berikut, daftar top skor sementara Liga Inggris. Di urutan satu, Erling Haaland, dengan koleksi 32 gol dari Manchester City. Di posisi 2, ada Harry Kane dengan 23 gol dari Tottenham Hotspur. Di posisi ketiga, ada Ivan Toni dengan 18 gol dari Brentford. Berikut daftar top asis sementara Liga Inggris. Kevin De Bruyne masih kokoh di puncak dengan koleksi 15 asis dari Manchester City. Di urutan kedua ada Bukayo Saka dengan koleksi 11 asis dari Arsenal. Leandro Trossard 9 asis dari Arsenal, Michael Olise 8 asis dari Crystal Palace, Christian Eriksen, Martin Odegaard, Mohamed Salah. Sama-sama mengemas 7 asis, sedangkan Bruno Fernandes, Jack Harrison, sama 6 asis.